Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang sana bunggulu Ya Kita berada di ayam geprek selamat Ya di jalan danau Ini ayam geprek yang lagi hit ini Ini lagi ngetrend Yang sudah-sudah makan enaknya sedunia ini Biar ya, luar biasa Jadi kemasannya sangat luar biasa Harganya sangat ekonomis ya kan? Harga Bintang tiga tapi makanannya bintang lima, luar biasa. Ya bagi sanak saudara yang ada di Bungkuluh maupun luar Bungkuluh, silakan mampir ya di Ayam Koprek, selamat ya di Jalan Danau di depan Gapukantren Pancasila. Oke, jangan lupa ya. Di sini juga lengkap ada ayam koprek, ada minumannya. Oke, sampai kemudian